Excellent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama channel jar ketik tv ya kali ini kita mau bikin tutorial tentang pembuatan cilok terus itu kalau udah dingin ciloknya gak bakal keras apa aja bumbu-bumbunya mari kita simak videonya bawang putih satu sendok teh lada garam setiga perempat sendok teh penyedap rasa secukupnya saya pakai roiko ayam satu bungkus terus tepung terigunya 200 gram sagunya 300 gram e, gimana cara pembuatannya ayo simak videonya pertama kita haluskan dulu ya bumbunya semuanya yang tadi itu kita haluskan dulu sampai benar-benar halus setelah bumbunya halus ini saya tadi sudah menyiapkan 3 gelas air ya atau 600 mili setelah mendidih kita campurkan bumbu yang tadi halus itu bumbu halus yang tadi kita masak kita aduk terus terus kuncinya itu biar nggak keras itu ya kayak gini jadi bumbunya kita masak bareng sama terigunya terigu ya bukan sagu terigunya kita masak terigunya kita masak kita aduk-aduk sampai dia benar bener nyatu kita masak sebentar habis ini kita aduk. Kita aduk minimal 2 menit lah sampai dia benar-benar rata dengan api yang sedang ya. Jangan api yang gede, tapi dengan api yang sedang kita aduk. Terus setelah setelah semuanya rata kayak gini nih bentuknya ya. Kita bisa pindahin ke wadah setelah semuanya rata atau tercampur kita pindahin ke wadah biar dalam pengulenannya lebih maksimal ya nah ini kita mau menc mencampurkan roikonya roiko ayam ya saya pakai satu saset kita campurin habis itu kita aduk rata begini ya kita aduk eh, kita campurin sedikit-sedikit tepung sagunya ya karena ini posisinya masih panas jadi saya pakai eh, adukan dulu ya nanti kalau udah agak hangat baru kita ulenin pakai tangan ya soalnya ini lumayan panas karena emang ini salah satu tipsnya ya jadi kita ngaduk dalam posisi itu masih hangat Hangat cenderung panas ya Bisa buat terapi juga Kita masukin sedikit lagi Sagunya Terus aduk Aduk, aduk, aduk Terus kita pastikan ya Kita mau aduk pakai tangan kita pastikan bersih tuh punya saya bersih ya jadi saya emang nggak bisa pakai plastik saya biasa pakai tangan ya kayak gini biar nggak lengket juga udah baru kita aduk pakai tangan ini hangat ya hangat cenderung kepanas jadi jangan panas-panas kita aduk nanti tangan kita ikutan matang kita aduk sampai sagu sama terigunya bener-bener rata Terus kalis ya, nggak lengket di tangan Nggak lengket pas posisi kita ngebuletin ya Ya kita campur Untuk adonannya ini selera ya Karena saya nggak suka daun bawang, daun seledri Jadi nggak saya tambahin Kalau ada yang suka bawang goreng, daun bawang, daun seledri Bisa ditambahin ya Bebas Ini karena saya nggak suka semuanya Jadi saya bikinnya polosan aja ini ada Dan yang udah kalis ya Kayak gini jadinya Saya pindahin ke wadah yang lebih kecil Karena tadi wadahnya terlalu besar Iya Terus untuk cilok ini juga bisa dikasih isian ya Bebas, mau daging ayam Telur mungkin daging sapi, daging kebu juga boleh Tapi karena ini saya bikinnya buat sendiri jadi kosongan aja Ini ya, udah nggak lengket di tangan Ya, lihat ya Baru kita bisa kita bulat-bulatin Pastikan nggak lengket di tangan Nah, Baru kita buletin kecil-kecil Selera sih mau kecil-mau gede Karena saya sukanya yang Ya seperti inilah Pokoknya sekarap-karapnya PDW Pokoknya kalau saya jual ya 10.000 tiga lah Se Begini kalau yang suka isian boleh ditambahkan Monggo silakan Ya kita buletin ya sampai selesai ini adonannya udah kelar semua ya terus tadi saya udah manasin air buat merebus ya nanti kalau sudah mendidih baru kita rebus adonan ciloknya air sudah mendidih saya masukkan ya adonannya jangan lupa untuk airnya ini ditambahin sedikit minyak ya bunda biar nggak lengket siloknya kita masukin semuanya pelan-pelan ya bunda soal ini kalau ngaciprat lumayan panas Kita tunggu ya adonannya ini mengapung Kita rebus 5-10 menit Nanti kalau udah mengapung Baru kita angkat Terus kita kukus ya Nah ini nih adonan yang udah mengapung Ya Ini tandanya cilok udah setengah mateng Baru kita angkat Kita tiriskan dulu Kita angkat semuanya ya Buat ciloknya matang maksimal ya Kita kukus dulu ciloknya Ini udah saya udah siapkan saya masukin ya celoknya semuanya ya udah udah masuk kita tutup kita tunggu 15 menit ya 15 menit kita buka celoknya udah mateng ah ini celok yang udah bener-bener mateng kita angkat kita ambil ya ini hasilnya ya setelah dingin hasilnya bener-bener empuk menul-menul karena emang banyak sagunya jadi menul-menul ya Nah kita bisa lihat tuh jadi matang sampai ke dalam walaupun posisinya cilok ini sudah bener-bener dingin banget enggak keras masih menul-menul dan matang sampai ke dalam jadi ini bisa salah satu solusi ya buat pedagang cilok pemula mungkin yang udah yang udah lama udah tahu ya ini buat pedagang cilok pemula kalau ingin ciloknya tetap uh, menul menerul ya atau tetap empuk posisi dingin. Like, comment dan share ya. Kalau video ini bermanfaat Terus jangan lupa di subscribe juga Karena subscribe mu kuil loh Semangatku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh